Baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini Ada kabar spesial untuk warga Konohaya Siapa yang sudah menyaksikan di channel YouTube-nya The Sungkars Karena ini ada momen bahagia sekali yang kita dapatkan dari wanita-wanita hebat Saat Bunda Lesti bercerita nih para sahabat ya Pengalaman Bunda Lesti Kejora dan Papa Bilar yang terjangkit virus Corona atau Omikron Ternyata bersahabat ya, cerita Bunda Lesti Kejora ini membuat Kak Saskia Itu gemes melihat Bunda Lesti bercerita, Masya Allah banget ya Benar kata Kak Kia, ngelihat dedek cerita gemes banget ya Masya Allah ternyata Bunda Lesti Kejora segemes itu ya Dan pastinya kita bahagia sekali karena orang-orang terdekat dari Bunda Lesti Ini selalu mensupport, selalu mendukung, dan selalu mendoakan yang terbaik Pemeninipun di-repost oleh akun Sabah and Skerleslar Kita simak juga para sahabat di kalimat yang dituliskan Gak heran kan kenapa lakinya suka nguyel-nguyel dia gemesin banget sih katanya tuh ya Pantes banget nih Papa Bilar Itu suka nguyel-nguyel Bunda Lesti ternyata memang Bunda Lesti sangat menggemaskan. Dan kita lihat juga para sahabat ada banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan ada tanggapan dari Twinkle 85 di situ mengatakan Dia ngoceh berjam-jam Juga kita betah dengerinnya Katanya tuh ya Masya Allah Ada juga dari Ina Kadut Almira mengatakan Makanya suaminya kadang cuma lihat bininya cerita Bisa tiba-tiba gigit ya Karena segemesin ini Pilihnya tuh Perhatikan persahabat ya Karena Bunda Lesti sangat menggemaskan sekali Masya Allah Kemudian persahabat kita simak juga Di unggahan IG Papa Bilar 21 jam yang lalu Ini persahabatnya memposting sebuah kabar Dan ini membuat Papa Bilar bangga banget nih persahabat ya Dan di sini sebuah kalimat yang diposting Bangga banget MS Glow Forman berhasil jadi official sponsor laga bergensi dunia Yaitu tim Grand Sini Racing MotoGV Salut gua Wow ini luar biasa banget persahabat ya Alhamdulillah MS Glow Forman Ini menjadi Official sponsor laga bergengsi kelas dunia nih, persahabat ya masya Allah. Apabila sampai bangga sekali, alhamdulillah persahabatan ya, semoga selalu menjadi bagian dari MS Glow. untuk Bapak Bilar kita dukung dan kita pasti juga bangga sekali. Dan selanjutnya, persahabat kita simak juga ada unggahan dari Lintar, 18 jam yang lalu, tepatnya semalam nih, persahabatan yang memposting sebuah postingan foto lagi memegang mic. Dangdut Akademi Persahabatia, dan ada sebuah kalimat juga yang dituliskan oleh Bang Lintar. Aku mau pakai buat ikut audisi kali aja menang. wKwKwK langsung saja nih, Persahabatnya banyak yang menanggapi. Ada tentunya komentar dari Al khalifi Bilfaki di situ mengatakan, "Masya Allah, itu barang bersejarahnya ibu bos Bang Lintar hati hati. Dulu ada tuh yang mata hinggapnya." tahu deh yang matahinnya masih ingat apa enggak tuh katanya tuh ya <tuh> Ini adalah Barang bersejarahnya Bunda Lesti Kejora Nih persahabat ya Luar biasa Ini yang bikin kita bangga Dan banyak juga nih tanggapan jawaban yang diberikan Dari Nur Samsi 1984 Papa B yang matahin micnya Bunda L Tuh semua orang juga pasti tahu banget ya Siapa sih yang matahin micnya Bunda Lesti Kejora barang yang sangat bersejarah bagi Bunda Lesti Kejora. Dan kita lihat juga persahabat. Ada komentar yang diberikan dari Leslar Ansker SJT95 di situ mengatakan, "Iya dengan wajah yang kasihan aku melihatnya Abis dikasih wejangan sama ayah angkatnya." Bukannya duduk manis mendengarkan tapi tangannya malah usil sama piala istrinya Eh waktu itu belum jadi istrinya sih <guluh> Wkwk, lucu banget ya Masya Allah Kita tentunya selalu bangga kepada Leslar Karena idola kita ini selalu membikin kita tentunya takjub dan salut persahabat, ya. Dengan kegigihan dan semangat Lesti dan Rizky Pilar. Alhamdulillah membuahkan hasil yang sangat luar biasa kemudian persahabat kita simak juga di Unggarni It's bitter tea. masih ingat nggak sih kalian di IG-nya Papa Bilar waktu menemani Bunda Lesi kejar USG persahabat ya USG maksudnya lagi malu si Utun kata Papa Bilar nggak mau liatin muka sampai capek nyariin dokternya aja tuh persahabatnya. ya salting juga nih persahabat ya saat tentunya di dalam perut dan sudah jadi Utun Udah ngerti kalau dia eksklusif, masya Allah banget ya? Apalagi sekarang mempunyai password, kalau dipanggil abang elegan, langsung tersenyum. Masya Allah, Bang Fatih, mudah-mudahan selalu sehat, selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Amin. Untuk berikutnya juga, para sahabat perhatikan, ini ada unggahan dari Ilham Rinaldi yang mengucapkan tentunya ucapan selamat ulang tahun untuk ayah kejora. Barakallahu fi umriq, ayah kejora doa terbaik buat ayah, amin Masya Allah banget ya, kita aminkan doa-doa baik Yang dipanjatkan dari orang-orang yang tulus mendoakan buat ayah kejora yang sedang berulang tahun Masya Allah, kita masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di sore hari ini Jangan kemana-mana, total stay tune dan pantengin channel ini terus Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya